Oke, okay. halo hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga adik-adik semua, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa semua diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, hari ini kita berkumpul. Ya, walaupun lewat uh, live, ya, zoom, ya, masih kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul. Oke, okay. salam salam. Kita aturkan kembali tujuan besar kita. Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pastinya kita tunggu saatnya di zaman akhir. Oke, okay. adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, hari ini adalah hari pertama kita dalam uh, kuliah di semester genap di ya, tahun 2021-2022. Oke, okay. uh, ada kata mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tinggalkan. Ya. Oke, okay. kalau seperti itu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Arizona, ya. Saya merupakan dosen di Fakultas Dadi dan, dan uh, Komunikasi ini pada tahun 2018 ya. Jadi uh, hari ini ya di semester ini saya akan mengampu mata kuliah Media Bimbingan Konseling. Oke. Okay? Jadi hari ini kita akan uh, menekankan ya, tentang kontrak mata kuliah kita, dan juga nantinya sedikit informasi tentang, apa itu media dunia konsuli. Oke, okay. kalau seperti itu, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan? Oke, okay, kalau sudah siap, silakan kota Anda, untuk mendengarkan informasi yang penting ini dari saya. Oke, okay, lanjut. Nah, oke, okay. kontrak mata kuliah ada semester ini, apa saja yang menjadi kesepakatan kita ya, adik-adik semua, untuk kuliah di semester ini. Nah, deskripsi mata kuliah ini itu memberikan pengetahuan dan juga keterampilan kepada adik-adik semua, mahasiswa, ya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, juga mengidentifikasi, memilih dan juga uh, menggali ya, atau juga mengkaji, serta juga merancang berbagai bentuk media dalam segala jenis platform dan juga menerapkan uh, menerapkannya sesuai dengan uh, karakteristik layanan bimbingan konseling ya tentunya uh, seperti gambar juga mungkin uh, leaflet, slogan, selebaran, brosur, buklet dan lain sebagainya. Nah, inilah merupakan deskripsi dari mata kuliah kita yang harus adik-adik mahasiswa, karena adik -adik mahasiswa harus pahami terlebih dahulu. Oke. Okay. Uh, selanjutnya itu capaian pembelajaran Capaian pembelajaran seperti apa yang kita inginkan, ya, yang kita sepakati? Nah, pertama, kalian itu harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memilih juga mengkaji, ya, serta merancang berbagai bentuk media dalam segala jenis platform. Nah, adik-adik, ini capaian mata kuliah kita nantinya. Adik-adik memiliki tugas yang harus dilakukan, itu seperti membuat leaflet atau juga seperti gambar, slogan, selebaran, brosus, brosur, buklet, papan bimbingan, audio maupun juga mungkin media elektronik yang nantinya akan kita e, kumpulkan pada waktu ujian e, tengah semester ya, Oke, itu harus kita sepakati dulu. Oke, kita lanjut itu tentang apa? Tentang tugas dan juga kewajiban dosen di mahasiswa. Jadi ketika kalian punya tugas, ada juga kewajiban yang harus kalian lakukan dan juga saya sebagai dosen Anda. Sebagai dosen dari adik-adik semua, pertama, mata kuliah ini berlangsung selama 4 kali 2 kali 40 menit. ya. Jadi selama lebih kurang 2 kali 40 menit itu kita akan membahas tentang media bimbingan dan konseling pada 16 kali pertemuan dulu. Oke. Nah. Uh, mahasiswa ya itu akan melakukan kuliah ini pada hari Sabtu Terus dosen-dosen berkomunikasi Saya harusnya berkomunikasi dengan ketua kelas Dan ketua kelas juga harus aktif lebih aktif lagi berkomunikasi dengan dosennya Tentang perkuliahan kita Terus lanjut itu mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika norma dan sopan santu okay? Jadi adik-adik semua harus uh, menjaga etika ketimuran kita ya kebiasaan kita sebagai masyarakat timur itu menjaga tertentu kita etika dan juga norma yang ada terus mahasiswa dilarang keras melakukan berbagai kecurangan nah kecurangan-kecurangan akademik ini kita harus waspadai dari awal kita kuliah sebagai uh, mahasiswa semester awal ya mungkin adik-adik itu uh, apa melakukan plagiat atau juga mungkin copy paste dan lain sebagainya oke okay. nah adik-adik semua, kita lanjut, itu nah, sistem penilaian adik-adik sistem penilaian itu sistem penilaian itu ada lima kriteria yang akan saya ambil untuk adik-adik semua agar bagaimana mendapatkan nilai terbaik di mata kuliah ini pertama itu, keaktifan keaktifan itu adik-adik harusnya lebih aktif lagi dalam melakukan perkuliahan uh, baik di uh, WA group, di e-learning, di Zoom dan lain sebagainya. Terus tugas, adik-adik harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, ke terus ada juga kuis, UTS dan UAS. Ada lima sistem penilaian yang akan saya lakukan kepada adik-adik. -adi. Oke. Okay? Nah, terus kita lanjutkan tentang uh, sedikit dari pengertian dari media itu saja apa tapi, dari kontrak kuliah telah saya sampaikan itu yang harus kita sepakati ya bagaimana kuliahnya itu harus masuk uh, lebih kurang 8, uh, minimal 85% ya, menjaga etika kita, mengerjakan tugas kita, dan lain sebagainya nah, dari itu, ketika apakah adik-adik semua sudah sepakat untuk menjalankan kontrak kuliah ini? Oke okay, kalau sepakat kita lanjutkan Tentang media bimbingan konseling Nah apa itu media Manfaatnya seperti apa Juga eh, apa lagi Yang harus kita gali Dalam media bimbingan konsuli Nah ini pengertian dari media Jadi media itu berasal dari Bahasa latin yaitu Medio dan juga medius Yang merupakan bentuk jamak dari kata Medium ya teman-teman ya Yang berarti pengantar atau juga Perantara Nah Berarti media ini merupakan perantara kita sebagai konselor untuk anak atau peserta didik kita. Nah, kedua, itu di dalam Dictionary of Education, ya disebutkan bahwa media adalah bentuk perantara dalam berbagai jenis kegiatan. Berkomunikasi sebagai perantara, maka media ini juga dapat merupakan koran, radio, televisi, bahkan komputer itu bisa kita Golongkan menjadi sebuah media Oke, okay, kita lanjut Itu tentang Tentang klasifikasi Jadi ada tiga klasifikasi media itu Teman-teman ya Dalam Mimian konseling itu Ada media grafis Jenisnya itu seperti gambar foto, Ada sketsa, diagram, bagan, grafik Kartun, poster, peta Dan juga global Papan flannel Dan juga mungkin papan bulletin yang ada Itu disebut dengan Media gratis, ada juga media audio, media audio itu berupa radio, alat apa? Alat perekam, ya juga mungkin uh, pada laboratorium dimiliki berbagai jenis media audio yang kita miliki. Nah, ada yang ketiga itu media proyeksi dia, ya. jenis media proyeksi ini ada apa saja, ada film bingkai, ada film rakai, ada media transparasi, ada... Uh, mikro mikrovis ada juga film ada juga uh, televisi dan lain sebagainya nah proyek proyekter juga tak tembus pandang itu bisa kita golongkan sebagai media proyeksi oke okay, ya uh, sampai di sini mungkin adik-adik belum paham ya kalau belum paham nanti bisa dipertanyakan lagi di, di uh, ser pada acara seren nantinya adik-adik boleh tanyakan semua yang belum adik-adik pahami nah Sebenarnya media ini memiliki manfaat adik-adik. Manfaat penggunaan media dengan konseling. Nah, jadi ketika ditanya apa sih manfaat dari media dengan konseling ini? Nah, media bimbingan konseling ini pertama itu memperjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalis, verbalistik ya atau verbalistis. Nah, di ya ini sebagai media untuk menjelaskan pesan itu agar tidak terlalu verbal. Nah, kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ketika kita, apalagi sekarang ada sekolah inklusi, di mana anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu bisa bergabung dengan anak-anak normalnya. Nah, di sini, lewat media ini kita bisa mengatasi keterbatasan itu, seperti ruang, waktu, tenaga, dan juga daya indera kita. Nah, daya indera anak, -anak peserta di kita bisa kita gunakan seperti itu. Ini adalah manfaat dari media, bimbingan, dan konseling. Oke, okay. yang ketiga menimbulkan gairah siswa interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling atau guru BK, antara uh, dosen dan mahasiswanya. Oke, okay. lanjut yang keempat memberikan rangsangan yang sama, itu persamaan, pengalaman, dan juga menimbulkan persepsi yang, yang sama itu yang kelima proses layanan bimbingan konseling itu dapat lebih menarik. Nah, jadi ketika adik-adik semua, teman-teman semua memberikan-memberikan atau membuat media itu harus lebih menarik. Agar apa? Proses bimbingan dan konseling itu menjadi lebih interaktif. Ya, terus proses bimbingan dan konseling itu menjadi selain lebih interaktif itu lebih berkualitas ya. Jadi layanan bimbingan konseling itu berkualitas dan dapat juga diinginkan ditingkatkan ya sesuai keinginan kita. Nah, terus meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan dan konseling. Maka untuk meningkatkan sikap apa, apa positif peserta didik, maka kita harus ber, menjadi uh, seorang konselor yang kreatif, membuat media yang lebih menarik ya agar mereka senang untuk bisa mau uh, apa melihat setidak, membaca terus mendengarkan dan juga mungkin membuat atau media bimbingan konseling itu. Oke, okay, nah kita lanjut, itu selain manfaatnya, apa saja yang kita kita harus pelajari? Etika penggunaan media Jadi ketika kita harus, di kotor kuliah tadi kita harus menjaga etika sepatu-satunya Dan ternyata media ini juga harus memiliki etika Apa saja yang harus kita jalani? Satu Penggunaan fasilitas media untuk melakukan yang bermanfaat Jadi adik-adik semua, rekan-rekan mahasiswa Ketika kalian membuat media ini Harusnya media itu jadi bermanfaat Bukankah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang Maka dari itu ingin lebih baik maka bermanfaat untuk orang banyak ya Nah kedua, tidak memasuki um, apa sistem informasi orang lain secara ilegal Kita harus mengakses ya secara legal nah, ketiga tidak mengganggu dan atau merusak uh, sistem informasi dan orang lain dengan cara apapun itu dilarang sekali ini karena apa? ya, uh, beretika itu harus penting sekali ya? apalagi ini bersosial media itu sudah ada aturannya undang-undang ite -undang nya jangan sampai jari-jari anda itu membuat uh, kita rusak masa depan kita atau kita masuk penjara atau bermasalah dengan hukum. Oke, keempat menggunakan alat pendukung media dengan bijaksana dan e, merawatnya dengan baik. Yang kelima tidak menggunakan media dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti mungkin teman-teman semua diadis semua pernah zaman sekarang kan di media platform youtuber yaitu youtube itu banyak sekali youtuber itu melakukan prank-prank itu yang pernah kita kejadian itu prank sampah itu kan sebenarnya merusak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga norma-norma yang berlaku pada masyarakat ya nah keenam itu tetaplah bersikap sopan dan santun walau tidak bertata muka secara langsung ya jadi ketika dosen yang mengajar secara live zoom kita harus uh, jaga etika kita ya adik-adik semua, teman-teman semua, saya yakin adik-adik semua um, datang, ya, hadir di ruangan ini, menyaksikan ini. Kalian ingin sekali merubah uh, kehidupan kalian, mungkin perekonomian keluarga kalian, atau itu mungkin mengangkat belajar keluarga kalian. Ingat, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaumnya merubahnya sendiri. Jadi adik-adik semua harus uh, belajar dengan sungguh-sungguh, gunakan sosial uh, media dengan bijak, jangan sampai merusak dan orang online, apalagi merusak namun baik keluarga Anda. Oke, kita lanjut ya tadi semua tentang ada ragam macam media bimbingan konseri. Ya Jadi, kalau tadi macam-macam ragam media, klasifikasinya ada tiga, sekarang ragam atau macam media dalam bimbingan konseri. Ada satu media untuk menyampaikan informasi yaitu berupa selebaran, lap buket, papan bimbingan. Ada juga media sebagai alat pengumpul data atau juga penyimpan data seperti apa angket, pedoman wawancara, lembaran observasi, uh, data cek masalah, skala penilaian, kamera, tape dan lain sebagainya. Ada juga media sebagai alat bantu untuk memberikan uh, grup informasi seperti media grafis, media audio, media proyeksi media, media proyeksi dan keempat media sebagai bibliografi yaitu buku ku majalah, komik, dan buku berisi tips-tips yang baik untuk kehidupan kita Dan kelima media sebagai alat penyimpan data Itu ragam dan macam media dengan konseling Yang harus kalian tahu, pahami, dan nantinya tugas-tugas kita juga menyatu hal-hal seperti itu Oke lanjut Nah adik-adik semua Nah Marilah, adik-adik semua, kita belajar dalam satu semester ini dengan baik, semoga nantinya ke depannya ilmu yang uh, kita dapatkan itu bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang lain ya. Mari buat uh, nyaman ya sosial, bersosial media untuk kita semua gunakan jarimu untuk menulis hal yang baik motivasi menebar energi positif, dan menjadi inspirasi bagi kehidupan. Kalau dulu pemata mengatakan, mulutmu harimau, tapi sekarang ada anda jamarimu adalah jam harimau. Hari Jangan sampai jemari, jemari mari anda melukai orang lain, uh, men share yang tidak baik, rasis, dan lain sebagainya. Marilah gunakan jari anda untuk melakukan, memberikan energi positif bagi orang lain, dan menginspirasi kehidupan bagi orang lain. Oke, okay. uh, adik-adik semua, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Mungkin bagi adik-adik semua yang nantinya ingin berkomunikasi, silahkan WA di 081368179190 Atau di Instagram saya Arizona Karno, boleh di follow nanti, uh, Polbek juga nanti, atau di uh, Facebook saya Arizona Karno. Oke, okay. adik-adik semua, akhir kata ya, coba. Lakukan perubahan sekecil apapun pada kehidupan Anda Jangan sampai Anda ingin sekali merubah dunia tapi Anda lupa bagaimana merubah diri Anda sendiri ya, Belajar dengan baik Jaga nama baik keluarga kalian semua Tetaplah mempunyai etika dan sopan santun tentunya Dan sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa Saya mohon diri dan mohon maaf atas kesalahan yang lainnya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh, sampai jumpa.